besok, mau ada antum, mau nggak ada antum Islam pasti bangkit kalau Rasul bilang sumatakunu khilafatan alamin haji nubuah, akan tegak itu khilafah yang berlandaskan atas manhaj kenabian artinya apa, manhas kenabian sebagaimana dulu sumatakunu khilafatan alamin haji nubuah seperti khilafah yang pernah berdiri atas manhaj kenabian yang dipraktekan oleh orang-orang selevel para sahabat orang-orang yang se -level para tabiin orang-orang yang se -level para tabiut tabiin kalau Rasul katakan zaman itu akan balik lagi, dan Anda mau percaya atau tidak mau percaya, akan muncul generasi orang-orang kayak gitu. Pertanyaannya juga bukan, apa iya muncul generasi itu? Enggak. Pertanyaannya adalah, siapa dan bagaimana? Generasi itu pasti akan datang. Maka tugas teman-teman sekalian, yakin apa yang Rasulullah SAW sampaikan, itu pasti kejadian. Dan mulai dari sekarang. sulit tunjuk. mendefinisikan Felix Shaulid. dia ini muallaf. Apakah dia ini ustadz juga harus di, dipertanggungjawabkan dulu, kredibilitas keilmuannya. Yang jelas dia pintar ngomong. Apa dia ini benar-benar sebagai ideolog di Hizbut Tahrir, atau dia hanya korban dari manipulasi agama yang ditanamkan oleh Hizbut Tahrir. Yang terbaru misalnya, dia membahas hadis tentang ala Sebetulnya yang dibahas Felix Siawi itu, ini bicara tentang takdir Allah di akhir zaman. Dia sedang membicarakan Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Ini zaman Pasta Dajjal. Di zaman Pasta Dajjal, ketika Dajjal sudah berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, dunia akan dipimpin oleh pemimpin tunggal, khalifah. Yang ini Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Itu semua kita semua tahu. Tapi mengapa Felix bersama HTI menjadikan hadis ini seolah-olah kita punya kewajiban untuk bersama-sama bersiap-siap memperjuangkan, menegakkan khilafah ini kan manipulasi agama sebetulnya ini sebetulnya sebuah kebohongan yang sedang mereka kampanyekan nah dengan alasan hadis ini juga kemudian mereka mengharam-haramkan demokrasi menolak demokrasi dengan alasan demokrasi haram ini menjadi legitimasi bagi mereka untuk melawan negara negara kesatuan Republik Indonesia untuk melawan pemerintah yang sah pemerintah Republik Indonesia ini ada baiknya buat Felix Siaw, termasuk juga yang sedang baru viral tentang Ahmad Dhani, dan yang lain-lainnya termasuk para kader-kader HTI termasuk khilafatul muslimin menonton konten saya yang berikut ini agar mereka semua tidak disesatkan dengan gagasan khilafah alamin hajib nubuah tersebut. Hizbut tahrir dan PKI itu beti. Apa itu beti? Beda tipis. Beda mereka hanya pada bungkusnya saja Kalau PKI itu bungkusnya adalah Ideologi gagasan sosialisme Leninisme, Maksisme, Komunisme Sedangkan Hizbut Tahrir itu bungkusnya adalah agama Mengatasnamakan ideologi agama Atau mengatasnamakan Islam Disitulah letak perbedaan mereka Maka kita sebut dengan beti Beda tipis dan apa persamaan mereka? Persamaan mereka, Bu, untuk konteks keindonesiaan, banyak betul persamaannya. Tapi mulai yang sederhana. Orang-orang PKI sholat. Ya sholat dulu. Jadi jangan dianggap kalau PKI itu ateisme. Orang-orang PKI dulu sholat. Orang-orang nah, HTI juga sholat. Kemudian yang kedua, orang-orang PKI benci NU. Karena NU ini yang menjadi pilar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menjaga, menjaga negara ini maka musuh PKI adalah NU, Banser, dan lain sebagainya. Persis dengan HTI. HTI juga bencinya sama NU. Dia akan berhadapan dengan Banser. Karena mereka tahu betul NU sangat setia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian persamaan mereka yang ketiga, PKI maupun HTI, sama-sama melawan negara atau melawan pemerintah yang sah. Dan ini persamaan yang terpenting HTI dan PKI ini. Yakni mereka sama-sama menganut ideologi revolusioner. Berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang sah melalui jalur revolusi. Bahkan melalui jalur pemberontakan. Nggak beda itu PKI sama HTI tersebut. Sama. Makanya kalau kita coba identifikasi, sekecil apapun isu dimanfaatkan oleh HTI untuk mengajak rakyat Indonesia ini agar tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Dalam konteks kekinian saja, isu terbaru itu kan tentang Idul Adha. Sudah benar pemerintah berdasarkan hisab dan rukyat menetapkan 10 Zulhijjah untuk Indonesia jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022. Sudah benar ini. Dan ini ilmiah. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini justru dijadikan peluang oleh orang-orang HTI untuk menyebarkan isu, menyebarkan gagasan seolah-olah yang dilakukan oleh pemerintah itu salah. Seakan-akan pemerintah yang sah ini menyimpang. Ini jadi modal mereka sebetulnya untuk merekrut orang awam, orang-orang yang tidak mengerti agama, untuk setidak-tidaknya menanamkan rasa ketidakpercayaan dengan pemerintah yang sah. Ini kan merupakan bagian daripada agenda besar Hizbut Tahrir, untuk mengajak umat ini untuk merongrong negara ini. Terlebih lagi, saya ingin mengajak kita semua sadar bahwasanya pemikir-pemikir pikiran-pikiran Hizbut Tahrir ini sudah merajalela kemana-mana. Kadang-kadang merongrong orang-orang yang tidak mengerti agama.